Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat sore, selamat datang dan bergabung kembali Di channel kesayangan kalian Diva TV Yang akan mengabarkan kabar terbaru, kabar terupdate Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilat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 Kita simak persahabat ya, Bapak Bilar dan Bunda Lesti Kejuara hari ini tepatnya tanggal 20 Ini memenuhi panggilan dari Bares Krim untuk penyidikan persahabat ya Kita doakan semoga Leslar, Lesti dan Bilar ini selalu diberikan kelancaran dan kemudahan apapun yang dilakukan Bapak Bilar dan Bunda Lesti Kejuara bersama tentunya kuasa hukumnya persahabat ya Bapak Arifin kita doakan, mudah-mudahan semuanya lancar Berjalan sukses Dan kita simak persahabat ya Kabar terupdate di Baris Krim Hari ini, Masya Allah Memberudak banget hari ini Ramai banget di lokasi Persahabat ya, wartawan Hingga apabila dan Bunda Layasi Kejora pun Ini di tengah-tengah wartawan Persahabat ya, nyempil Di tengah-tengah wartawan, Masya Allah Semoga apapun yang dilakukan hari ini Selalu diberikan kemudahan momen ini pun di repost oleh akun instagram rossi Leslar 24 kita simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan hari ini baris game rame ya say banyak para saksi yang datang. tapi masya Allah lihat wartawan bagian leslar ini mereka berdua kelelep di antara kamera-kamera media bismillah semoga semua dimudahkan segera kelar semuanya amin tuh masya Allah banget ya kita doakan mudah-mudahan Leslar, ini selalu diberikan kelancaran dan semuanya beres hari ini juga para Amin ya. Amin. Alamin. Banyak sekali doa dan tentunya respon yang positif diberikan oleh para sahabat. Yakni dari akun Dewi Anuskoromlah mengatakan, semoga cepat kelar ya ma, orang-orang baik pasti diberikan kemudahan. Amin. Berikutnya juga persahabat, ke komentar berikutnya dari akun Bunga anggrek Bunga. Semoga dilancarkan urusannya, amin. tuh Doa dan respon yang positif banget ya. Mudah-mudahan doa baiknya di Ijabah. Leslar, urusannya kelar hari ini juga. Dan untuk berikutnya juga persahabat, perhatikan. Yang belum mendownload Star FM, yuk sekarang juga harus kalian download karena di Star FM lah. Podcast pribadi Bunda Lesti, ada kejutannya spesial untuk kita semua, sama-sama dukung support yang terbaik untuk idola kesayangan. Masih menunggu kabar dan pastinya cidukan vitamin terbaru berikutnya di sore hari ini, jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya.